Pebulu tangkis muda Indonesia, Azara Putri Dania, meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. PBSI mengumumkan kabar duka meninggalnya Dania lewat akun media sosialnya. PBSI menyebut atlet berusia 18 tahun itu meninggal dunia karena sakit. Azara Putri Dania merupakan atlet bulu tangkis kelahiran Bogor, tanggal 28 Juli tahun 2004. Dia tergabung di klub Enghian Badminton academy dan sempat juga menimba ilmu di SKO Ragunan sejak kelas 1 SMP sampai lulus SMA. Menurut informasi, dia mengidap kanker kelenjar getah bening. Kepergian Azara Putri Dania pun turut meninggalkan duka mendalam bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Beragam doa dan ucapan bela sungkawa pun disampaikan para pencinta bulu tangkis di Indonesia, termasuk dalam unggahan PBSI. Dania meninggal dunia di usianya yang masih cukup muda di mana pemain bulu tangkis yang berjuang di nomor ganda campuran bersama dengan Rafli Ramanda itu menghembuskan nafas terakhirnya di usia 18 tahun. Berdasarkan informasi, jenazah Azara Putri Dania dimakamkan di TPU Blender, Kota Bogor, pada Senin siang, tanggal 27 Februari tahun 2023. Dania menembus pelatnas PBSI pada 2022. Dia lolos ke Cipayung Usai jadi juara seleksi nasional di nomor ganda campuran Taruna bersama Rafli Ramanda sempat memperkuat tim bulu tangkis Indonesia di BWF World Junior Championships 2022 atau Piala Suhan Dinata yang digelar di Santander Spanyol dia dua kali diturunkan di fase grup bersama Rafli Ramanda dan selalu menyumbang poin dan Indonesia pada akhirnya finish sebagai semifinalis di BWF World Junior Championships 2022 medali perunggu tersebut menjadi persembahan terakhir Dania untuk bulu tangkis Indonesia Dania pertama kali masuk peringkat BWF pada tanggal 23 Mei tahun 2022 di posisi ke-691. Setelah menembus 200 besar pada September tahun 2022, Dania perlahan terus meningkat, dan peringkat terbaiknya adalah 161 yang diraih pada Januari lalu. Peringkat terakhir Dania, berada di 168 dunia, di nomor ganda campuran, bersama Rafli Ramanda, Dania sempat menjadi runner-up di Slovenia International 2022